Halo guys, kembali lagi di sini bersama gua yang pastinya ngasih info slot gacor hari ini ya guys ya. Dan di sini gua bermain di game Starlight like Princess yaitu di mana lagi kalau bukan di Rupiah 138 ya guys ya. Karena di Rupiah 138 tidak pernah ingkar janji ataupun tipu-tipu ya guys ya. Di rupiah 138 selalu ngasih kemenangan yang baik-baik buat kalian semua Jadi tunggu apa lagi langsung saja pergi depo Dan langsung saja bermain di rupiah 138 guys Oke guys kita membawa modal receh-receh saja guys ya Dan bermain di stake 3000 DC on Kita kocok-kocok pola dari princess ini ya guys ya Oke kita spin-spin lagi ya guys ya ini gua kayaknya feeling banget ya guys feeling feeling banget nih feeling feeling banget gua mau dapet JP JP hari ini eh anjing langsung dikasih free spin cok. langsung dikasih free spin loh ya bukan bayar lah tapi dikasih free spin ya. ya. nih mm, anjing ayo Cos Cos kuningnya kena hijaunya Cos Oke okay. Petir inces anak setan, anak setan. Oke, bulan kuning pecah, heeh, <tuh> cuman kali dua. Enggak apa-apa, kita terima, guys. Masih baru awal, jadi kita santai-santai saja. Jangan lupa nyusu dan udutnya guys. Ya, kalau kalian yang ngopi-ngopi aja, kalau gua sih nyusu, ya, apalagi nyusu gantung. <tuh> ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Hmm. Ayo Cez, ayo ces. Princess buat kalian semua Sehat-sehat buat kalian semua yang sudah selalu nontonin Trik-trik pola gue guys ya Terima kasih yang sudah selalu like, share, komen, dan di subscribe guys Terima kasih dan I love you buat kalian semua guys ya <tuh> Bintang, paksa? Aduh ini sekali Ini kali kaliannya mana sih Cez Oke, kena anjing langsung ke 10 Tambahin lagi, cos Jos, bulannya turun kan? Ah, Tapi dikasih 14 kali. Hmm, totalnya 22 perkaliannya, guys ya. Dikasih nice kita dengan modal receh-receh saja. Tapi di sini gue langsung dikasih nice oleh rupiah 138 ya, guys ya. Oke, lanjut kita bermain, guys. Hijau-nya nggak mau connect belum, ayo ah, just konekin, oke okay. bintangnya fix turun, oh, ya ampun, gak ku, gak kena cok kurang satu bintang, babi babi, bintangnya kurang satu loh pantek pantai bah, ya udah nggak apa-apa, kita syukurin aja guys dikasih lima puluh total kemenangan sementara masih 164, oh masih belum berhenti ternyata petir lagi. Hmm. Itu kuning-kuning kurang satu lo padahal Langsung dikasih sensasional ya guys ya Boah, Langsung dikasih sensasional oleh rupiah 138 Tanpa banyak waktu gua langsung dikasih kemenangan oleh rupiah 138 Maka dari itu gua sarankan kalian Untuk selalu bermain di rupiah 138 ya guys ya Karena di rupiah 138 Tidak pernah ingkar janji Dan kalian mau WD berapapun Akan dibayar guys Karena teman gua kemarin curhat sama gua dan gue saranin ke rupiah 138 ya kan. karena di bo samping itu ada yang withdraw tapi nggak dibayar guys di blog akunnya kan pepe kan. ya udahlah pokoknya gue ingetin buat kalian semua jangan lupa bermain di rupiah 138 dan tentunya selalu tonton video dari gue ya, ya klik tombol like-nya jangan lupa di share-share juga jangan lupa komen sebanyak mungkin dan tak lupanya untuk sisa subscribe guys Subscribe. Subscribe. subscribe. Oke, okay. ini kayaknya gua mau udahan aja guys kan kan udah dikasih. Ya, modal berapa tadi, Cok? Modal berapa tadi tapi udah dikasih kemenangan 400.000 ya kan. Ya, oke, okay. dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Belum juga mau dikasih, dikit lagi ayolah ayo lah siapa tahu kan dikasih lagi kan karena gue juga gue juga lagi berharap sesuatu anjing ber. kali 15 belas cok kali 15 belas alik ayo tambah lagi ijo oke paksa aduh tapi dikasih nice ya guys ya maka dari itu di sini gue akan pamit undur diri karena gue udah dikasih kemenangan totalnya Kalian bisa lihat sendiri, guys, empat ribu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.